Oke, okay, hai semuanya, jumpa lagi dengan saya, Cak Dan ini adalah Kauji Jemun Oke, okay, kita sedang berada di... Kraton Kraton Solo Nah, kita mau explore kota Solo, yaitu di Kraton ini Dan ini adalah rumpunya, guys, superbanknya Tapi loket masuknya, loket masuknya ada dekat sana nanti Nah, ini kita akan bawa Kauji jalan-jalan Oh, yeah. oh mengenai uh, benda pusaka Milik daripada Keraton uh, Solo ini, guys. Oke, okay, okay, jom kita jom. jalan ke sana. Ini kita akan naik becak, guys. Ada abang sana, nanti dia akan bagi kita becak untuk pusing-pusing ke sini. Jom! Oke okay guys, kita sudah sampai di pintu masuk ya Keraton Solo guys. Dan di situ ada Raja keenam. Ya ada patungnya itu karena beliau adalah orang yang paling berjasa di Keraton ini. Dan ini Sidikoro nama bangunannya. Coba kita lihat guys. Tempat untuk menyidik beberapa perkara-perkara penting kerajaan seperti itu. Jom kita masuk. Let's go. Okay. akan ya, nanti utenya, S. S. Ke atau sekedar sampai menelusuri Kangjeng Sri Susuhunan Pakubono ke-13. Itu adalah gelar dari raja Mataram Surakarta di mana raja Surakarta ke-13 mulai bertakhta tahun 2004 sampai sekarang. Prabu Surakarta ini merupakan kelanjutan dari kerajaan Mataram Islam dan dunia dibangun oleh Sri Suhungdan Pakubuwono II pada tahun 1745. Setelah 10 tahun setelah berdirinya Prabu Surakarta ini, ada perjanjian yang bernama Perjanjian Kian dimana mana Pangeran Mangkuhujung atau adik dari Sinewan Pakubuwono II mendapatkan wilayah Yogyakarta dan menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Bisa disimpulkan, Keraton Surakarta ini adalah cakap dari Keraton Jakarta. Dan nanti kita akan melihat uh, koleksi yang ada di Keraton Surakarta ini. Uh, dengan luas museum kita kurang lebih ada satu gta. Dan juga di total, kami luas Keraton Surakarta kurang lebih ada 54 Let's <laughs> go. kolesterol ting, oh gak dijaga berarti olahraganya gak gak sibang mau enggak.